Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, e, berjumpa lagi dengan eh, saya, di, e, Jadi, e, disini saya akan membahas bagaimana cara e, mengatasi ketika kita menginstall Autocad di Google Site yang fungsinya untuk... E, Generate, jadi Google Form jadi uh, formulir yang nantinya untuk dikirim uh, ke si pengirim form di form tadi. Uh, jadi uh, banyak ada satu permasalahan yaitu ketika kita menginstal dan ingin menjalankan ternyata uh, ternyata bermasalah. Permasalahannya seperti gambar ini nih uh, seperti samping di samping saya ini ya bisa dilihat uh, di situ, uh, ditulis bahwa google redgoogle.com redhost to connect nah ini kenapa? ini saya jelaskan dulu ya uh, masalahnya ini karena email yang di google chrome ini dengan email google yang saat ini digunakan untuk membuka google spreadsheet ini tidak sama sehingga uh, dia bingung ya bingung ambil, ambil ya. jadi redhost to connect uh, untuk mengatasi masalah tersebut uh, cukup mudah cukup samakan antara Uh, akun Google Chrome dengan akun Google Drive atau Google Drive yang digunakan saat ini jadi uh, ketika teman-teman di-add ini auto-create-open nah hmm. ini tidak akan sampai ke pelanggan juga tidak akan bisa sebelum ini diganti nah akan mengalami seperti ini dan cara menggantinya seperti apa? cara menggantinya teman-teman bisa klik di atas ini uh, kemudian ke bawah ini ada head account atau tanda post kita add sini saya sudah punya uh, sudah menggantinya saya menggunakan sudah menggantinya ya. Saya ini yang ini saya coba dulu. Uh, dan saya akan menggunakan yang ini aja. Nah, yang ini. Ini seperti ini saya sudah menggunakan yang yang sudah uh, saya rubah ya. Yang di sini uh, error tapi bisa disinkron di sini karena saya belum sinkron. Oke, okay, antara yang lakukan group dan betul harus sama. setelah itu kita klik add on kemudian auto kita open. Nah, di sini kita sudah bisa berjalan auto kita sudah bisa digunakan dan eh, tinggal kita ke apa namanya kita membuat form mendesain form seperti apa. nah ini di sini sudah bisa membuat new job, new job. ini artinya google site kita sudah bisa digunakan kita ya sudah seperti itu oke mungkin itu saja tutorial dari saya cara mengatasi uh, error out, error auto, auto crash di google Drive atau google site oke terima kasih terima kasih